guys balik lagi di youtube channel beli kaset di video kali ini beli mau ajakin kalian nih buat berpetualangan seru ala pirate. pastinya ke Bali dong buat menikmati perjalanan yang seru satu ini jangan kemana-mana tetap stay di youtube channel beli kaset Ye, kita udah sampai di pelabuhan jadi kita sekarang langsung masuk ke pelabuhan Benoa untuk domestiknya terus sebelum masuk kita cek suhu dulu Nah, jadi kita di sini dapat aksesoris dong, ada slayer untuk di kepala, terus ada topeng gitu untuk di mata, dan ada masker juga, sama kita dapat wristband juga. Udah boarding. Oh my God, ini dong kapalnya tuh gede banget. Guys, jadi ini dia Pirate Dinner Cruise. Ini benar-benar di luar perkiraan beli. Tak pikir kapalnya itu kecil karena di gambarnya itu kapalnya tampak kecil. Ternyata kapalnya itu gede banget. Bener-bener gila. Ini keren banget. Dan kembali dong buat kalian bisa nikmatin keseruan seperti ini. Sebelum kita masuk kabin, kita dihadapkan dengan foto box ini, jadi kita bisa foto-foto di sini. terus nanti kita disamperin sama petugasnya untuk klaim fotonya. Jadi kita cukup bayar 50000 untuk dapetin satu cetak foto. Terus sekarang kita lanjut ambil welcome drink. Kita dapat orange juice. atas Setelah dapat welcome drink, kita bisa lanjut ke kabin. Nah, ini toiletnya. Jadi toiletnya juga lumayan gede ya dan nyaman banget, bersih banget. Jadi di sini tuh ada 6 kabin atau 6 deck gitulah ya. Dan jarak untuk naik ke kabin satu dan ke kabin satunya itu anak tangganya itu juga dikit, sekitar 4 sampai 8 anak tangga. Jadi kalian jangan berpikir bakal naik anak tangga yang lumayan tinggi. Jadi untuk entertainment-nya ada di kabin ini. Guys, pengalaman beli ke Pirate Dinner Cruise ini itu benar-benar menakjubkan banget. Karena pertama kali sampai di kapal ini, itu kesannya benar-benar kapalnya mewah banget. Dan gede dan seru banget pastinya. Dan selain itu, kita juga disuguhkan dengan beberapa entertainment seperti live music dan juga beberapa hiburan games lainnya. Jadi ada beberapa hadiah juga yang bisa kalian dapatkan dengan permainan games ini. Dan selain itu juga ada beberapa suguhan tari-tarian, baik itu tradisional maupun tari-tarian modern. Dan selain itu juga, kita juga bisa menikmati dinner atau makan malam yang sangat istimewa di sini. Jadi dinernya itu berupa buffet, dan buffet itu juga udah menerapkan protokol new normal. Jadi kita nggak bisa ambil sendiri, melainkan kita dilayani oleh petugas yang ada di sini. Dan piring, sendok, dan lain-lainnya itu udah di-wave, jadi bener-bener aman banget dan semua yang datang ke sini juga selalu diantisipasi untuk selalu memakai masker. Jadi untuk protokol new normal itu benar-benar udah diterapkan di kapal ini. Dan selain itu kita juga bisa menikmati sunset yang sangat amazing ini. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dan untuk makanannya di sini juga itu bersih banget, pelayanannya juga ramah banget dan rasanya juga pastinya enak banget. Buat kalian yang pengen ngerasain suasana yang seistimewa ini, pastinya ke Bali dong buat menikmati suasana yang amazing satu ini. Dan harganya juga ini benar-benar lagi gila-gilaan, banyak banget promo-promo yang bisa kalian dapetin di Bali. sebenarnya ini momen yang tepat banget buat kalian datang ke Bali dong buat menikmati liburan seru dengan harga yang sangat murah jadi ini momen yang tepat buat kalian bisa datang ke Bali dong yang telur tempang, sama jagung aja, sausnya satu macam aja. Uh, yang dikit aja pak. Ada orangnya. Sobnya juga di wipe, terus piringnya tadi juga di wipe, jadi ini udah dilepas. Terus ini saladnya jadi kita uh, dilayanin, jadi kita nggak ngambil sendiri Terus ini buah-buah slash foodnya juga di wipe, ini juga dilayanin sih sopnya Terus di deck ini kita bisa makan sendiri Terus ada beberapa deck sih buat kita makan ada di atas, terus ada di depan juga Cuman di sana itu ramai banget. Jadi kita ambil deck di sini. Ini sepi, ini ada orang lah. Ini deck paling bawah dong. Kayak ya? Dia ya, nggak bisa lihat, tapi ada sih itu buat kita lihat keluar. Hmm. Terus di atas ini kita lihat. Ini deck di lantai 2-nya. Terus kita naik ke atas lagi. ini toiletnya terus ini deck di lantai tiga nya terus dari sini kita tinggal ke kanan naik tangga tiga anak tangga ini kita ketemu di lantai empat setelah dari sini kita bisa keluar Terus kita naik ke sini dan ketemu di deck lantai lima. Dan ini juga langsung ada barnya juga di sini dan live DJ-nya juga ada di sini. Dan setelah dari ini kita naik lagi tiga anak tangga kita ketemu di lantai nya dan ini juga sekaligus untuk live musicnya dan ada live akustiknya juga dan untuk venue lainnya untuk entertainment, games dan lain-lain. Ya yeah, kita minta sekali lagi you. jangan jangan lupa untuk ya, tetap, menggunakan masker. menggunakan maskernya. Mm -hmm. Ya yeah, kita, right. right. kita naik sebukankan kita akan nyanyi bareng dance bareng mm -hmm. Princess Sarini, Ber Ayu ya. Iya kita langsung aja. kapal ini sendiri itu masih di sekitaran Benua jadi kalian jangan berpikir kapal ini akan menjelajah keluar dari Benua dan untuk naik kapal ini, tarif normalnya itu bisa sampai di 850.000 per pet, per orang. Dan pada saat pandemi ini, harganya itu benar-benar turun drastis. Kalian cukup membayar Rp175.000 Kalian udah bisa nikmatin kemewahan kapal Pirate Dinner Cruise ini. Guys, sekian dulu video dari Blikasep. Untuk menjelajah dengan Pirate Dinner Cruise ini, benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa. Jangan lupa buat kasih like video berikasep dan juga pastinya jangan lupa buat subscribe youtube channel berikasep dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk kalian dapat update video berikutnya. Thank you for watching this video and I love you guys. Bye bye.